Oke, okay, baik teman-teman ya. Nah, ini dia, ini jajanya Pak Ade ya, teman-teman? Widih, ini mantap juga ya. Ini cilok, guys. Udah 25 tahun, guys. Widih, ini berjualannya keliling ya, guys ya. Widih, oke, kita cicipin. Wush. 5000, guys, dapat segini Wih, oke. Ya. Di taruh, kacang harus oh, iya. kacang, kacang harus kecap, oh, iya. siap. Kali Pak Dwi. Padi Sukiran, Pak Dwi. Sukiran, Pak Dwi. Sukiran, Pak Pak Dwi. Sukiran, Pak Pak Dwi. Sukiran, Pak Dwi. Sukiran, Pak Dwi. Padi ini Pak Dwi. Padi Sukiran, Pak Dwi. Padi Pak Dwi. Padi Sukiran, Pak Dwi. Padi Sukiran, Pak Dwi. Iya? Ya. Oh, iya. Padi Sukiran, Pak Dwi. Padi Sukiran, salah Kacang gitu, oh kacang, kan. kacang. Kacang kacang kali, Kacangnya taruh, kacang, oh, kacang, taruh oh, oh, ini kacang, kacang. Kecap, siap, spiral. Saya suka udang habis. Iya, amin. Kalau padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, B2 padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, padi, ini jualan pentol ini sampun dangu napa? Well, suwe was, well, suwe pokoknya 25 tahun dua puluh 25 tahun ya? Yeah. Iya. Niku di mana jualannya Pak Dib? Oh, di sini di sini B1 atau 4? empat. Hmm, p 1 A1 oh, Berarti keliling ya? Iya yeah. Dari jam berapa nih biasanya? Pagi pokoknya Pagi jam tujuan ya? Ya pokoknya bahkan pagi-pagi sudah keluar Oh, nggak ada Siap-siap Iya, Pak D Ini tuh jalan-jalan apa? Ini tuh neng... Aku pindahin neng A1 Oh neng, A1 Ini p 1 Iya Lalu pindah A4 A4 atau pindah A1 nge -nge. Oh Dalam ini masalah enak Oke, ini Iya Ini A1 di Pondok Oh, di Pondok ini ya? Iya Yang mana nih? Podro Pak mau Bapak mau mau kasin Oh, nge -nge. oh itu kan yuk? Wah, mungkin berkat emang Podro kan cepat laris, gini Pak di. Biasanya satu hari dulu berapa kilo Pak Tujuh, tujuh kilo gitu. Tujuh, tujuh kilo habis gini? Habis. Dalam satu hari nih gue? Iya lagi nyata nih enten. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, berarti udah 25 tahun. ya tadi, bu, dua puluh lima tahun ya, soalnya. habis motor dua, loh, udah pun jadi. maksudnya abis gitu ya. Ya, terus siap-siap siap. Ini siap siap. Ini siap siap. Ini siap siap. Ini siap siap. Ini siap siap. siap siap. Ini Dulu, ya, dulu modal utama, utama itu gua benerin kasih link. modal pertama, gitu wah, model. enggak link aku. Betul, link, Wong zaman dulu aku, betul satu hari, papa liat tiga puluh ribu. Oh, satu hari, tiga puluh ribu, ya. Uh, sampai sekarang, sampai enam ratus. 500 lebih kan tapi pedagangnya kan ada satu berarti untuk saat ini udah lanjut ya pak di? ya alhamdulillah siap siap siap pak de, satu pertanyaan ini motivasinya untuk misalnya para pedagang yang lagi berdagang ini pribun monggo kan misalnya ada pemuda yang lagi merintis usaha nih kesan-kesannya pribun, motivasinya iya, kayak cuman ngomong aku man ya mudah-mudahan ini semangat nih mas. Uh, di semangat ya, ya. Siap. Uh, satu melih Pakdi hadapan ini, ini usaha Pak Pakdi ke usaha usaha kan saya kan loro lorong-lorong kan loro oh, jadi gitu. jualan gitu ke kumpulin obat nih obat ngebujuk oh betul. ya intinya mau kita jadi Tidak betul ya iya transmigran tahun 80 tahun 80 puluh ya. 80 oke siap siap ya, pak de materi sangat iya iya apa uh, prema prema iya iya sabis ya. kalau izin upload ke youtube gini ya, iya di tambah ya. arisan iya iya amin amin